dampak covid 19 karena kita mendapatkan bantuan BLT orang bingung pekerjaan mencari kerja setelah pulang mencari kerja dimasakkan anak-anaknya ini aneh anak banget ini, ini terlalu panjang cukup dimakan Ibu butuh putri, -putri gawe apa, Nduk? Nah, apa, dok? Kok plastik kok goreng? Tahu telur. Aku rasanya pilih yang memasak lagi. belajar Belajarmu harus apa? gak belajar, jelak jelak mama oh, jelak mamamu? daripada jelak youtube tuh ke paketan wow. tahu telur ya? ini tahu. tahu telur ala hmm. ala geber Dan tak boleh bagi rata Kita akan bekerja Di sahaja Ya, rapau pertama wigo, ndak bohong neng di. Nah, ini anak emban mencuci sendiri, masak sendiri, ya, yes, stis luar biasa. Nah, eh, itu baik, baik sedang istirahat, dan nah, anak anak di telur. Pak. Mama bawang kentang goreng Pisang. Oh, jadi buat sendiri. sendiri, Bah. Itu sudah disambel. Ngobae kuwi. Wis goreng apa, Nduk? Jadi ya, Blackpink sedang memasak tahu bulat digoreng nah, Pak nyoy. ini proses penggorengan penggorengan tahu bulat diikiran sendiri nih wah kecil-kecil luar biasa peteris negara gitu dari kursi ya ini belajar memasak sendiri, bikin jus sendiri. Nah ini, ini, ini selama Covid ini kampung tangguh nih namanya. Untuk Covid kita sama baik. Ini, ba. ya, nah, ini stok stok ayam ini untuk untuk kehidupan sehari-hari nah, kalau Kaulah BLT Tidak perlu BLT, BLT tidak penting.